dai Casper 2022 harga Rp155 juta rupiah, secara mental melumpuhkan AKYA, Ayla dan Brio berikut adalah spesifikasinya Toyota Agya, Daihatsu Ayla dan Honda Brio yang perlu diwaspadai karena serangan lain telah tiba dari pabrikan Korea Kuo, Hyundai. Hyundai telah resmi meluncurkan model baru bernama New Hyundai Casper 2022 dengan tampilan bernama mini cooper. Dari segi ukuran, New Hyundai Casper 2022 cukup kecil dengan dua baris kursi. Secara alami disebut perusak Agya. Ayla dan Brio. Yang lebih mengerikan lagi, sejak diluncurkan, New Hyundai Casper 2022 langsung mencatat rekor pemesanan sebanyak 18.940 unit hanya dalam waktu 24 jam. lantas apa saja keunggulan yang disematkan pada new Hyundai Casper 2022 Apakah anda benar-benar bersaing dengan Toyota Agya, Daihatsu Ayla dan Honda Brio berikut ulasan detailnya dilansir portal kotamobagusanok berikut ulasan spesifikasi Hyundai Casper 2022 baru Kasper merupakan mobil konsep crossover mini dengan tampilan kekar, bodi penuh garis dan lekukan yang kokoh. Hyundai Kasper berukuran panjang 3595 mm, lebar 1595 mm, tinggi 1575 mm dan mampu menampung 4 penumpang. Sejak diluncurkan pertama kali, Casper Mini telah mencatat rekor sebagai kendaraan bensin dengan pesanan tertinggi dari semua kendaraan roda 4 Hyundai. Untuk tampilan eksterior yang lebih detail, Anda dapat melihat foto dan video yang sedang bertebaran di media sosial. Berbicara tentang fitur, Hyundai Casper 2022 baru hadir dengan semua perlengkapan standar yang dibutuhkan pengemudi. Seperti pada tampilan infotainment, menggunakan layar sentuh berukuran 8 inci dengan navigasi internal. Sementara tampilan informasi pengemudi berukuran 4,2 inci, kursinya dapat dilipat ke depan dan ke belakang roda kemudi juga mengintegrasikan kontrol infotainment dan beberapa tombol navigasi yang mudah fitur juga mencakup mode mengemudi yang sesuai dengan jalan raya dengan mode salju lumpur dan pasir Seluruh tenaganya dipindahkan ke roda depan seperti city car pada umumnya. Dari segi fitur keselamatan, New Hyundai Casper 2022 telah dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense ADAS dengan forward collision avoidance assist, land keeping assist. Ada juga fitur blind spot collision avoidance yang membantu pengemudi menghindari tabrakan di blind spot serta bantuan dan kontrol kecepatan otomatis tergantung pada sistem navigasi, kontrol jelajah pintar dan fitur-fitur keamanan standar lainnya bidang mesin new 2022 Hyundai Casper memiliki dua sub model yakni mesin bensin MPI 1.0 liter yang menghasilkan tenaga maksimum 76 tenaga kuda PS model dua sub lainnya dilengkapi dengan mesin bensin turbo cas TGDI 1.0 liter yang meningkatkan tenaga maksimum hingga 100 tenaga kuda semua tenaga itu dikemas dalam transmisi otomatis 4 kecepatan. Hyundai Casper 2022 New saat diluncurkan hanya ditawarkan untuk dijual di kisaran harga Rp155 juta rupiah hingga Rp210 juta, rupiah, saingan yang sangat layak dari Toyota Agya, Daihatsu Ayla dan Honda Brio.